Assalamualaikum, balik lagi di Lidah Corner, Lili dan Ida Channel Kali ini kita mau buat menu, nah menu ini tuh di instagram-instagram luar negeri mana lagi viral Kita mau coba buatnya Ini dia menu kita hari ini, strudel buah Bahannya super simple, cara buatnya juga mudah banget Dijamin temen-temen bisa buatnya Dari looknya aja udah kebayangkan dengan rasanya gimana ada buah di sini yang pastinya asam dan segar. Ada krim juga, dimana rasanya itu lembut dan juga manis. Dan potongan nya sendiri yang super crunchy dan gurih. Sensasi kranci gurih, lembut, manis, asam dan segar dalam satu gigitan. Kebayang dong? Nah, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. bahan yang kita pakai di sini ada pastry siap pakai kita akan pakai satu lembar saja kemudian untuk toppingnya kita akan pakai buah anggur, strawberry dan jeruk kaleng kemudian ada telur nanti telurnya kita pakai satu butir saja kemudian whipping cream cair kita akan pakai 150 gram pertama siapkan pastriesnya pastriesnya ini sudah suhu ruangan ya kita akan potong-potong Kalau teman-teman mau pakai pastry homemade juga bisa Silahkan menggol Kita taburi dengan tepung terigu Agar pastry-nya tidak lengket Lalu akan kita potong-potong menjadi 4 bagian memanjang Selanjutnya akan kita potong lagi menjadi 6 bagian Ukurannya kurang lebih sebesar ini Untuk ukuran sesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian kita akan susun di atas loyang yang sudah kita alasi baking paper Kemudian bagian atasnya ini akan kita tusuk-tusuk seperti ini menggunakan garpu Supaya nanti pastry-nya itu sudah dipanggang Estrinya dapat mengembang dengan bagus dan mengembangnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian kita akan olesi bagian atasnya dengan telur. Bacakan satu buah telur, kita akan pakai kuning telurnya saja. Kita kocok sebentar. Kemudian kita oleskan ke atas pastry yang sudah kita tusuk-tusuk tadi. Olesi hingga semua pastry terolesi dengan kuning telur. setelah selesai kemudian kita akan kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan panggang dengan api yang kecil saja agar semua lapisan pastrynya matang sempurna karena kalau ada yang tidak matang nanti pastrynya itu akan alot saat kita gigit sembari menunggu pastrynya matang kita siapkan terlebih dahulu bahan toppingnya kita akan potong-potong buah ini kita pakai buah anggur strawberry dan jeruk kaleng kalau mau pakai jeruk lain juga bisa silahkan tergantung selera saja kita potong menjadi dua bagian stroberinya karena anggurnya ini mini jadi nanti kita akan pakai satu buah anggur seperti ini anggurnya tidak kita potong Kemudian kita timbang whipping cream Kita pakai 150 gram whipping cream Kelebihan 1 gram enggak apa-apa Lalu kita mixer hingga whipping creamnya ini kental Pastikan whipping creamnya benar-benar kental ya Sesudah kental, kita matikan mixer dan akan kita masukkan ke dalam piping bag. Masukkan semua krimnya ke dalam piping bag seperti ini. Setelah itu akan kita split krimnya ke atas pastry Jika pastry-nya udah matang bisa kita angkat Warnanya akan kecoklatan seperti ini Lihat deh ini crunchy banget Matangnya bener-bener sempurna Wah crunchy banget Kita akan tunggu hingga pastry-nya ini dingin dulu sebelum kita beri topping kita squid krimnya ke atas pastry seperti ini Perlahan saja Lalu akan kita beri potongan buah Kita susun seperti ini Nah untuk buahnya ini bisa gunakan buah apa saja ya Yang penting buahnya itu bukan buah yang cepat berair Yang pun ini cantik banget Lihat deh Cantik banget kan perpaduannya Pasti rasanya juga secantik peluknya ya Rodal buah ala lidah corner udah jadi ini enak banget loh, teksturnya super crunchy dan gurih. Dipadukan dengan krim yang manis dan lembut, ditambah dengan rasa asam dan segar dari buahnya. Makanya harus one bite ya, biar ngerasain sensasi dari ketiga ini. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video kita, jangan lupa like-nya, subscribe juga channel kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.